jika itu sesuai dengan kehendakmu yang Maha Kudus, berikanlah aku anugerah ini. Sebutkan permohonan kita. Ya Yesus, aku ini pendosa yang tidak layak menerima kerahimanmu, tetapi pandanglah semangat berkorban dan mengabdi Santa Faustina, dan ganjarlah keutamaannya dengan mengabulkan permohonan kami melalui perantaraannya nya dan dengan penuh harapan, kami haturkan doa ini kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami karena Engkau-lah Kudus. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah. Bapa, amin. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihmu kepada kami dan seluruh dunia.